Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Oke hari ini saya akan memuaskan ini batu akik ruping kita akan lihatkan dulu ini ada dua buah ini cutting ya Anda bisa lihat kurang lebihnya ini satu senti ya Ini satu senti. Ini ringnya apakah super ya? Nanti apakah super? Ini anti karat, anti luntur, anti lengket. Kalau anti maling kurang tahu ini. Ini harganya satu ribu ya. Bisa bayar di tempat atau COD, bisa terus ke transfer. kalian bisa lihat ini tidak cutting ya Oke terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh